Bapak ibu yang terkasih, pada malam hari ini tadi kita mendengarkan kisah pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan bahwa setiap orang itu punya panggilannya masing-masing, dan dalam panggilannya. Orang-orang itu dipanggil pertama-tama untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari kesenangan sendiri. Gak ada orang yang hidup di dunia ini semata-mata mengkanggu DWE. Tidak. Lihat saja seorang bayi lahir ke dunia menangis. Sedangkan ibunya, kesakitan pasti. Bapaknya yang bahagia. Tidak, tidak sakit, dapat anak gitu ya. Tapi lihat, inilah maksud dari manusia datang. Kita itu baru menemukan kebahagiaan, kedamaian, sukacita, atau bahasa kerennya meaningful life hidup yang penuh makna pada saat kita melihat orang lain bahagia lihat saja seorang ibu seorang ibu itu ibu-ibu dulu ya ibu-ibu dulu ya ingat bukan ibu-ibu sekarang beda gitu ibu-ibu ya. dulu kalau sedang lihat Men menghadapi makanan enak, lalu anaknya ngelihat, "Ih, mama enak banget. Aku mau. Ambil, ambil, ambil." Tapi mama belum makan. "Sudah, sudah, mama udah kenyang." Padahal belum makan apapun. Itu ibu-ibu dulu. <risas> Maka kecil-kecil badannya. Ibu-ibu sekarang sedang mau makan, anaknya datang, "Ma, Enak banget mak, aku mau. Oh anak ini gak tahu aturan gitu ya. Tadi udah dua mangkok, punya mamanya sendiri, mau dimakan juga. Lihat, makannya gendut-gendut ibunya. <SILENCIO> Jadi seorang ibu akan begitu bangga sekali melihat anaknya bahagia, senang, westo gitu ya anak-anak suka cita anak-anak mereka berhasil ibu-ibu selalu bahagia apalagi anak-anak di kota itu kan lucu banyak sekali anak-anaknya yang dileskan dan setelah itu pinter juara kelas yang pinter itu padahal guru lesnya karena kalau ibunya ngajarin anaknya ujungnya berkelahi dengan anaknya gitu. Ya. anaknya gak ngerti apa-apa dan ibunya darahnya makin tinggi namun perhatikan kalau anak-anak berhasil ibu-ibu itu selalu ngomongnya bagus sekali Romo lihat anak saya pinter lah, turunan saya Romo tapi kalau anaknya bodoh aduh Romo ini Tuhan Yesus itu apa namanya e, baik sekali Allah itu adil ini anak yang perempuan tuh pinter turunan saya lah kok ini anak yang laki-laki kok bodoh ya Hoyo suamiku gitu ya Jadi saudaraku di dalam kehidupan lihat manusia itu justru menemukan keindahan hidup pada saat ia melihat orang-orang yang disayanginya berbahagia. Beda waktu kecil, waktu kecil selalu kita mengumpulkan iki wakeku, wakeku, Itu lihat, ini punyaku, nggak boleh diganggu. Ini anak kecil. Selalu mengumpulkannya untuk diri sendiri. Tetapi lama-lama anak ini pun akan belajar untuk berbagi dengan teman-temannya. Ini kamu boleh pinjem, boleh jangan dirusakin ya. Nanti mama marah. Itu lihat. anak su pun sudah mulai bersosialisasi. Bahwa pada saat mereka dengan teman-teman, mereka harus membagikan apa yang mereka miliki. Ini Paulus, Paulus Percis berkata seperti itu. Bahwa panggilan hidup manusia semata-mata untuk melayani kemuliaan Tuhan. Bacaan Injil hari ini tepat sekali mengatakan hal yang sama. Matius, tadi dikatakan oleh saya, pada saat Yesus memanggil ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Matius? Pergi meninggalkan. Walaupun pemungu cukai dan orang faris, sorry, orang-orang farisi dan ahli Taurat tidak suka. Tapi Yesus mengatakan di akhir Injil bahwa apa? Bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Nah, ini bagus sekali dengan penggalangan dana ini. Pas toh, tepat toh, jadi Allah itu bukan mau mencari orang-orang benar, Nggak. Allah itu mencari orang-orang yang berdosa tapi bertobat, halo bertobat, <laughs> kalau anda tidak mau bertobat lama-lama harus berobat, Bapak Ibu di dalam kitab suci yang namanya uang, uang itu tidak pernah disalahkan, ndak enggak pernah. Uang itu tidak pernah membuat orang masuk neraka, enggak. Uang itu dibutuhkan, betul. Tetapi salahnya pada saat manusia lebih mencintai uang daripada pemberi berkat. Itu salah. Manusia itu harus mencintai pemberi berkat. Sedangkan berkat itu disyukuri, dinikmati. Itu jadi, bukan dicintai. Jangan-jangan menaruh hati Anda pada berkat Tuhan. Kenapa? Wong namane berkat itu datang dan pergi kok begitu mudahnya. Saya selalu berkata, "Saya menjadi Romo bahagia sekali, sangat bahagia." Aku tak pernah menyesal menjadi Romo walaupun di depanku banyak wanita cantik nah maaf maaf saya itu ke, biasanya kemana-mana pakai mobil dan mobil saya ada motonya Romo moto di mobil saya tertulis apa no woman no cry sorry karena saya itu pernah loh pernah apa reuni dengan teman-teman saya pada saat reuni teman-teman saya kan kita seusia, lalu mereka itu melihat, ih kok kamu kok di sini juga ada Pak Susilo? Mana Pak Susilo? Oh ada Pak Susilo, iya betul. Lihat, coba Pak Susilo maju sedikit sebentar-sebentar ke sini-sini-sebentar sebentar Pak Susilo maju sedikit sebagai bahan contoh, contoh untuk dilecehkan. <laughs> Bapak Ibu. Pak Susilo ini adalah angkatan saya waktu di seminari. Kita satu angkatan. Beliau lebih pinter Beliau wah, main basketnya jagoan. Saya tuh sering bertubrukan dengan beliau. Beliau besar, saya kecil. Mental. Maka sekarang beliau cari istri yang besar. Supaya dia yang mental gitu ya. Nah waktu reuni, waktu reuni, saya waktu itu reuninya bukan SMA. Tetapi ini salah satunya bisa diperlihatkan. Pak Susilo mohon maaf, bu bisa buka masker sebentar aja. Ya. Sekarang kita bandingkan wajah-wajahnya ya. Walaupun nanti ojo dibanding-banding ke akan muncul gitu ya. Tapi sekarang mari kita lihat. Lebih kelihatan tua siapa? Saya atau Pak Susilo? Usianya sama loh, sama loh, sama percis. cetakan sama, keluaran sama. Tapi lebih tua siapa? Jangan ngomong, Jim. Kita tahu, Jim aja Pasti toh. Lalu saya tuh ditanya, "Romo, kenapa? Romo kok kelihatan muda sekali? Ingin tahu resepnya." Iya, Romo, kita ingin tahu. Jangan kawin. Terima kasih Pak Susilo, saya kemarin. <laughs> Beliau bertobat, tapi sudah kadung menikah. <laughs> Jadi Bapak, Ibu, apa yang saya mau perlihatkan dalam hidup saya, bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati, seringkali hati-hati, hati-hati, kita terjebak oleh berkat Tuhan. Jadi ada dua sifat dalam manusia. Yang pertama adalah apa? Kalau diberi berkat Tuhan, ngomongnya gini. Iki weku aku sing golek, so karena ini weku aku sing ngentek no Bener atau tidak? Hah? Betul atau tidak, walaupun ada mengatakan tidak, tapi itu kenyataannya. Apa buktinya? Itu gereja. Eh, apa namanya? Gedung kok nggak terbangun? Terbangun gitu masih kurang dananya gitu. Jadi, kita selalu berpikir bahwa ini adalah rezekiku. Aku yang cari, aku senggole. Ya sudah, saya yang berhak menghabiskan hati-hati. Orang seperti ini seringkali merasa apa? Takut kekurangan. Takut habis. Kalau ngasih ke gereja itu nantinya apa? Habis, kurang, tidak cukup. Lupa orang ini. Lupa siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Banyak juga yang bekerja lebih keras dari Anda. Banyak. Tetapi kok rezekinya lebih banyak anda daripada orang yang bekerjanya keras. Kenapa? Berarti Tuhan itu ingin menitipkan. Menitipkan berkat itu lewat anda. Gak pernah, maaf ya mohon maaf. Enggak pernah Tuhan itu kita rasakan sebagai, sebagai Tuhan yang baik hati Kalau tidak ada orang yang baik hati pada kita Percaya atau tidak? Betul enggak? Romo betul atau enggak? Kalau Romo salah Anda keluar silahkan <SILENCIO> Jadi kita itu tahu bahwa Tuhan baik hati Karena ada orang yang baik hati pada kita Betul? Betul sekali Kenapa? Karena Tuhan itu menampakkan kemurahan hatinya lewat kita. Ada mungkin anda pernah dengar cerita lucu ini. Saya pernah bercerita tentang apa? Tentang uang. Ribut antara uang dua ribu, dua ribu dengan seratus ribu rupiah. Mereka itu dicetak di waktu yang sama di bank dan dikeluarkan pada waktu yang sama. 2000 dan 100.000. Lalu 2000 ini pergi dari bank, 100.000 pun pergi dari bank. Beberapa bulan kemudian balik lagi ketemu yang 2000 dengan 100.000. Yang 100.000 lihat uang 2000 kaget karena lecek sekali udah enggak berbentuk enggak jelas banyak noda kotoran yang 100.000 rapih licin ayo lalu yang 2000 itu gumun edan eh, kueyo kita sama-sama keluar dari bank tapi kok kamu rapi banget lalu yang 100.000 dengan bangganya ya betul saya pangling dengan kamu kamu kok hancur seperti ini kemana aja lalu yang 2000 cerita ya aku ini cuma pulang pergi ke WC umum atau parkiran aku cuma bolak-balik ke warung-warung anak-anak memegang aku juga pasti dicual, kucol kucap koyong ini ono umbel disusut ke koyong ini wes pokoknya e, kabeh tak rasa ke gitu ya mengrongewu mengyokoyongono wae oh gitu ya lalu yang buat bu ini gumon lah kamu kemana aja seratus ribu kok rapih banget sih lalu seratus ribu berkata maaf saya hanya pergi ke mall-mall besar hotel-hotel bintang lima Restoran mahal, aku ndak pernah lewat warung. Orang pun, kamu kalau disimpan di dompet, bagaimana? Kata yang seratus ribu, oh, aku ndak pernah di dompet, mungkul kayak cemplong, gitu ya. Kalau kamu gimana? Hai orang, memasukkan ke dompet lurus-lurus rapi-rapi. Lalu yang dua ribu, eh, yang seratus ribu, berkata: "Hebatkan aku, aku lebih hebat dari kamu." Lalu 2000 ini berkata, tidak-tidak, aku yang lebih hebat. Kenapa? Setiap minggu aku keluar masuk gereja. <SILENCIO> <SILENCIO> ini lihat, yang ketawa adalah yang memasukkan kolekte 2000 saudara-saudara. masih tega kolekte 2000 ampun Tuhan itu jadi lihat sekali bahwa menarik memang cerita ini bahwa kenapa 2000 begitu mudah pergi keluar masuk karena Allah cuma 2000 kok Allah gitu ya dengan 2000 kita mudah, dengan 100.000 apalagi 500.000 apalagi satu juta, kita sayang. Betul atau tidak? Bertobatlah. Bertobatlah. Iki ra beres iki, beres mungkin dapat dana banyak kayak gini Romo. Jadi, kita terlalu sayang. Kita terlalu sayang. Saya tanya sekarang, umat kudus yang saya cintai. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur: apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Saya ulangi, umat kudus yang tercinta, apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Hah? Jangan dua-duanya iya dan tidak. Ya Allah. Baru sekarang saya khotbah jengkel saudara-saudara. Saya ulangi. Apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Tidak. Oke okay, sepakat? Tidak? Nah kalau pertanyaan saya. Malam ini akan Tuhan akan memberikan uang berkat banyak pada Anda. Mau atau tidak? loh katanya tidak berasal dari dia, ya. tuh, kan, tuh kan, anda nggak konsisten kan? Tuyong ini yang sulit tobatnya itu. Betul bapak ibu lihat kita harus belajar untuk apa? Untuk mempunyai mentalitas yang kedua. Karena kalau mentalitas pertama akhirnya apa? Kita selalu berpikir kita harus jaga ini punya kita. Ini punya kita Dan akhirnya kalau ini punya kita Lama-lama Kita selalu mengumpulkan Tapi lupa untuk menikmati Nah ini hati-hati Orang seringkali Bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati Anda ngumpulin duit, duit, duit, duit, duit Lalu siapa yang menikmati? Anaknya Bodoh anda ini Bodoh, bodoh bodoh budu, bodoh buduh budu, tenang ya bapak-bapak ibu-ibu saya ajak untuk bertobat anak itu punya rezekinya sendiri jangan takut bukan ada yang memelihara Tuhan yang memelihara eh, memang anda betul menyiapkan tapi anda pun berhak untuk menikmati dan memberkati, karena ada prinsip: uang orang tua, uang anak, uang anak ya, uang anak. Maka di sini, ibu-ibu daripada untuk anak, dan akhirnya sakit hati, sumbangkanlah. Eh, oh jodoh, oh jodoh, he, he. isi amplop he, he. <laughs> sudah sudah kurang banyak kurang banyak buka lagi tuh amplop eh, wes cukup lima eh lalu dialih oh, wala aku udah tahu bu isinya berapa hmm. jadi bapak ibu kita belajar untuk apa? berkata apa yang ku miliki adalah bukan milikku. Dan aku akan apa? mengatur apa yang ku miliki seperti yang Tuhan mau. Jadi sadar bahwa apa yang saya miliki itu bukan untuk saya habiskan sendiri. Saya harus belajar untuk apa? Membagikan Membagikan Jangan sampai Jangan sampai Bahwa saya Hidup Dipenuhi oleh berkat Tetapi saya hidup Tidak dipenuhi dengan rasa syukur Aneh Menyedihkan Menyedihkan jadi orang katolik kalau penuh rasa syukur penuh sukacita maka orang ini akan mudah berbagi memberikan saya tahu Oh saya punya ini ya sudah saya berikan untuk kemuliaan Tuhan saya pun mengajak anda bukan hanya untuk menyumbangkan uang anda bukan sumbangkan talenta anda pada gereja dalam pelayanan maaf di gereja katolik itu seringkali banyak komentator daripada pemain komentator itu penonton kalau kurnya jelek us rapi kure rapena meleot <SILENCIO> tapi coba dia disuruh nyanyi saya yakin Yesus pun turun dari salib dan keluar itu banyak komentator nggak mau jadi pemain nggak mau misalnya cuma omong tapi tidak mau terlit di dalam gereja berikan juga hidup anda jangan ngomong Romo saya masih sibuk Romo enggak punya waktu nanti kalau sudah ada waktunya maaf ya saya suka sedih dengan yang seperti ini ngomongnya kenapa dikatakan dalam Injil Allah pun memberikan yang terbaik yang terbaik masa kita hanya memberikan sisa waktu untuk Tuhan oh dasar kampret loh tolong kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik jangan memberikan sisa waktu Jangan memberikan yang sudah tidak kita pakai, ya udah kita kasihin aja. No, berikan yang baik untuk Tuhan. Maka tolong waktu Anda mengisi amplop, Anda katakan pada diri sendiri, ini yang terbaik atau bukan? Kalau ini bukan yang terbaik, bertobatlah. Ingat kerajaan Allah sudah dekat. Allah bisa memanggil kapan pun. Saya bukan menakut-nakuti, cuma menobatkan saja, gitu ya. Karena jangan lupa bahwa apa, orang itu bisa meninggal seperti apapun, gitu Ada orang yang ngupil meninggal, ada di Ukraina kemarin. Dia pas ngupil, ada bom mati dia. eh kok ketawa kamu enggak percaya dengan Romo gimana sih baca di koran koran Ukraina tulisannya Ukraina kamu enggak ngerti jadi saudara-saudariku yang terkasih kita dipanggil oleh Allah sekali lagi dan kita harus menanggapi seperti Matius berani sadar semua yang diberikan oleh Tuhan pun akan pergi. Suatu saat pun akan hilang. Tapi bukan berarti cinta Allah. Pergi dari hidup kita. Bapak Ibu. Dalam kehidupan makin lama. Kita harus makin siap kehilangan. Makin siap kehilangan. Betul. Kalau anak-anak masih muda seperti ini. Punya prestasi. Masih mencari. Kehebatan tapi kita semakin tua makin siap kehilangan lihat saja toh jalan kita dulu waktu Cipu Akshara seret Saki sik-sik-sik kusik-kusik kusik kusik kusik kusik kusik alon-alon lihat saya beberapa juga oma-oma datang romo, kok watengku cekot-cekot, ndasku senat-senut, gitu ya. Udah jelas, nggak jelas semuanya, gitu ya. Jadi semua makin lama makin terasa. Ya betul bapak ibu, sudah tua makin terasa toh. Maka bertobatlah sumbang gereja. Hmm. Jadi itulah kehidupan Kehidupan itu sedikit-sedikit Memang harus kehilangan Kehilangan Kehilangan Betul Karena apa? Karena pada saat kita berani kehilangan Kita memberikan istilah Paulus adalah mengosongkan diri Maka kemuliaan Tuhan yang hadir Maka hidup manusia akhirnya apa? semua hidup ini karena kasih berkatmu dan biarkanlah hidupku ini pun tergantung dari berkatmu saya tidak ingin terhalangi cintaku oleh berkat Allah maka saya di Jakarta di paroki terkenal sebagai Romo pencabut nyawa saya itu kalau sakramen perminyakan berhasil terus mau dicoba boleh boleh saya teringat ada seorang bapak dan ibu yang sudah pun demikian omanya Tiba-tiba nelpon ke pasturan sekretariat. Saya mau sakramen perminyakan. Kenapa? Saya kok sudah tua ya. Saya sakit. Saya ingin berserah pada Tuhan. Oke saya layani. Sampai ke rumah. Tiba-tiba anaknya. Saya parkir motor. Anaknya datang. Romo yang minta diberi sakramen dua. Loh kata saya tuh. Loh kan oma sendiri tuh. Ya si Ingkong juga minta. Oh engkongnya minta juga ya baik jadi sekarang berdua ya lalu saya datang lalu dia berkata Kong engkong juga mau diberi sakramen perminyakan Iya Romo saya juga mau loh kenapa ya takut kalau si emak diberi sakramen perminyakan dia masuk surga saya ndak dan kita nanti kan enggak ketemu lagi saya ingin saya juga diberi sakramen perminyakan supaya kita mau berdi selalu berdua. nggak apa-apalah, mau di neraka berdua juga yang penting berdua dengan si emak edan kata saya itu. Lalu apa yang terjadi? Singkong pun saya beri perminyakan. Dan sebulan kemudian yang meninggal dunia duluan singkong ini. Si maknya sampai sekarang masih bertahan mungkin dapat bonus umur dari si engkong ini gitu ya. tapi apa yang saya mau perlihatkan kata-kata sima, kata-kata sima, sima ini berkata romo saya bahagia akhirnya engkong mendapatkan sakramen terakhir sebelum menghadap tuhan itu yang penting bagi hidup saya. Jadi orang pada saat bisa menemukan Tuhan akhirnya yang paling bisa menyelamatkan bukan apa yang Anda miliki. Yang paling bisa menyelamatkan adalah kasih Tuhan. Maka Bapak, Ibu biarlah kasih Allah yang ada di dalam hati Anda. Kalau anda merasa bahwa kasih Tuhan selalu nyata, Allah itu berkatnya sungguh terasakan. Cerita terakhir, waktu kecil di rumah itu ada sumur di rumah saya, sumurnya hebat, selalu bersih airnya dan bagus. Lalu kalau sudah musim kering, tetangga itu datang minta air, nimba dan mengambil dari sumur kita. Eko waktu kecil kan masih tolol dan blow on. Sampai sekarang juga masih seperti itu gitu ya. Maka selalu dicari untuk menca mencari sumbangan gitu ya. Karena tolol dan blow on, gitu ya. Lalu saya ngomong kepada bapak, pak nanti kalau air di sumur kita diambil diambil diambil terus abis kita nanti enggak kebagian Bapak itu ngomong tidak tole ndak le justru kalau sumur itu airnya makin banyak diambil diambil makin airnya makin bersih dan makin banyak le dan terbukti tidak pernah sumur itu saat kehabisan. Maka Bapak Ibu ingat di saat Anda menyumbang <SILENCIO> eh ini tujuan saya. Saya capek-capek khotbah sampai jalan ke sini itu ya supaya sumbangan keluar. <SILENCIO> jadi bapak ibu jangan lupa di saat anda menguras harta anda semakin murni harta anda <SILENCIO> jangan ketawa diimani Oma <SILENCIO> saya tidak mau mengatakan saudara-saudaraku barang siapa memberani memberikan kepada Tuhan 10 juta Tuhan akan menggenapi menjadi 50 juta akura gelem ngomong-ngomong <SILENCIO> Oh, bulan depan datang, orang kudus mana jadi 50 juta? Orang kita jadi gak punya apa-apa gitu ya. <risas> Modaraku menggantikan Yesus di sana. Nanti saya, <risas> saudaraku, saya mengatakan apa di saat Anda berani berbagi? Yang dimurnikan dan disucikan adalah hati kita. Hati kita, hati kita tidak dicengkram oleh kerakusan. Kegelisahan, ketakutan. Di dalam perayaan Ekaristi ini pun kita merayakan korban Tuhan Allah yang telah memberikan anaknya yang terbaik. Maka biarkanlah kita pun berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan.